Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar bahagia untuk kita semua para fans Kita lihat persahabat ya yang mana tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan dari salah satu akun Instagram fans Yarni Irnawati Anggelo 16 yang menginfokan persahabat ya bahwa Acara lamaran Les dan Rizky Bilar ini masuk ke berita negeri jirah persahabat ya Luar biasa, terlihat diunggah oleh akun kisahdunia.com Tentunya mengabarkan bahwa acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar Mengalahkan tentunya stasiun TV di rating bersahabat yang luar biasa Ini suatu kebanggaan buat kita semua para fans Tentunya kabar Lesti dan Rizky Bilar bukan hanya di Indonesia tetapi masuk ke mancanegara luar biasa, semakin bangga dan semakin bahagia mengidolakan dedek Lesti dan Rizky Pilar. Dalam tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah dari negeri jiran juga luar biasa." Para sahabat ya, Alhamdulillah tentunya kita semakin bangga terhadap Lesti dan Pilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, tentunya. Sampai hari H ha nanti, amin ya alamin. Selanjutnya, para sahabat, ada kabar bahagia juga Ini datangnya dari Idosiar Yang mana bakal hadir acara LIDA SOSMED AWARD 2021 Para sahabat, ya, yang akan tentunya kita nantikan hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 Tentunya kita wajib dukung idola kita, lesti Kejora, untuk di-voting Para sahabat, ya Mudah-mudahan tentunya inilah kita bisa menjadi bintang nih bersama yang mudah-mudahan mendapatkan penghargaan dalam bidang kategori apapun ya kita wancipot kita tunjukkan kekompakan dan kesolidan kita dalam postingan tersebut juga Indosiar menuliskan sebuah kalimat caption juga info para sahabat ya. Di situ tertuliskan siap-siap untuk memberi dukungan kepada idola kalian semua di ajang LIDA SOSMED AWARD 2021 Caranya tinggal voting di Instagram dan juga di video.com ya. Nah, sebentar lagi bakal mimin umumin nih, siapa aja yang bakal masuk ke dalam nominasinya. Makanya pantengin terus Instagram Indosiar. Para sahabat ya, wajib kita dukung mudah-mudahan Dedek Lesti mendapatkan. Penghargaan dalam nominasi apapun persahabat ya, kita wajib dukung, support, dan doakan yang terbaik Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada kabar terbaru dari Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya Abang Bilar mengunggah sebuah postingan rangkaian acara lamaran para ya Luar biasa kata-kata dari Rizky Bilar menyentuh hati kita semua Ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption di situ dikatakan kita tak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta, tapi kita bisa memilih siapa cinta yang akan kita perjuangkan. Luar biasa kata-kata menyentuh hati, membuat kita semakin baper dan bangga kepada Rizky Wilar. Dalam postingan tersebut juga kita melihat momen persahabat ya Dedek Lesti. Suapin Rizky bila rasa so sweet banget romantis luar biasa membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejut Dan selanjutnya bersabat ya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Inilah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.